Ini lagi di rumahnya Mbah Kerto. di Ranupani. Yang tadi berkegiatan di Desa Ranupani ada peresmian pure Udun Ranupani. Nah, coba Kerto sedang rapi-rapi. ini kentang, kentang khas masakan Sanopani Di masaknya e, kentang direbus atau dibumbui yang direbus pakai tarutan kelapa ini wah enak ini tadi penuh segini, nah sekarang sudah tinggal satu nah ini pak nah ini, kira? nah ini pak mbak kertua saat ini yoswane bintan, umur berapa? 100 Seratus 103 umurnya 103 Bakerto di rano pani ini mulai zaman londo. Dan 76 belum dikit. Tahun zaman londo, keluar saya enten Arko Sari. Oh, Arko Sari, sebelum tenggelam rano pani tenggelam. Arko Sari. Zaman londo, ini Bu. Berikut londo, enten Arko Sari, Bu. Perang nih, Bu. Saya enten Diko, bro. Berikut jaring anten Hiang Londo, Drak nuri. Oh, niki beng, beri londo. Tanah londo, londo. londo kayo, persil, kayo, enak persial goreng golongan ini ndak hmm. jadi ini ada sejarah belandanya di sini sejarah Ah, ngadu kentang? Wabdoni. ya menandu kentang, menandu tenang lo tenang lo tenang. sapi sapi terus? berdua hmm. hmm. ya, perang kalah ini waktu itu, ya, sapi nih, uang, umang, <laughs> <laughs> Bung, waktu, nanti, persil di sampai jarang yang di beli? oh, sampai jarah nih kaya percaya tahun jadi pabie senjak kabin rumah teh sih di calon no ya percaya ki <tuh> mbak to, to, kalau begini gue senjut mbak itu ceritanya ya no cerita nih tuh kue kan tahun tiga tahun nanti sehari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 sampai habis bulan kata kau sampai tanggal mana tanggal polulekor teraneh lo kata kata kok tak soto tapi aduh pertama kita oh jadi yang satu, kurang, ju, ku mm, peto, kurang 10 juta dari karir. Petongade petong juta dua yuk, dekatnya petongade juta. Petongade juta ini tuh langsung, di sini ya, ini lima juta ini. Yang juta ini kalau pak, kurang 10 sampai sepuluh meter ini. Ya tiga wot ya, ini ya kurang cangking di bawah kayak si bapak aku gede, ini mes, mes, lo tahu tiba-tahu dealer, hmm. nah, malam cukup akhirnya sendiri itu nama lang tukur macang kano sampai oleh sanamu lani tukur nang surabaya kano sendiri itu oh sembilan so... sendiri so... dia so... itu iya, so... iya. tukur nama lang tukur nama Malang tak bayari saya sih macam turun bu berangkat bertemu ani kok oh, dibayari cepat Di... nampang bang iya itu nampang aduh bertemu ani gula pak oh aku sedek maling mantan, teman ya, tapi langsung, kan? ada sih, no. <laughs> Mesti jalan, nah, ya, pak. Ses, pak Moe ini di, di, di, di tanggung itu no, kenalannya Pak Moe dimangat, Tukunisya dimangat di sekolah uh. tidak uh. gitu. uh. uh. boleh, siapa saya bawa ya tua ini tua jalan <laughs> kowe arep Mari bayar tang dulu Iya, sinologi ya nang ya tata hasilnya disandang jadi itu satu satu Persa Karo Reni Oh, Persa Terus, ya Kak? Angsal Panen sekali panen sekali panen sekali panen itu tembak tebas monten tidak monte sih setelah pa panen pasti betul telas, monte tembak yeah. tebas yeah. <laughs> ini kau pirang bulan mbak panen mbak saking mulai yeah. tanam sampai panen mbak paling cuek lima bulan lima bulan setengah terus uh. kan lima bulan sampai tebas mobil ya yeah. tebas mobil ya yeah. <laughs> <laughs> Tidak apa saya mau coba Ya, panen ya, mobil Nipas dipakai mobil ini Bukan luar-luar kotaknya Tidak di? metu di pun mobilnya? Kau orang mancingan yang pelangi yang tegalan. yang dibuat tegalan. waktu ini. Jadi tegal orang dewi ini. Kacang car ya, seharusnya juta itu Tidak di itu yang Ya maksudnya dihulunan Kok iya? Cuali kalau malam itu sangat gampang Setahun buku juta Lek Rp100-100 juta lebih pecah juta Panen setahun oleh sak keluarga itu Oleh rp ton, 100 juta Satu nang rp 100 dal dan raya oleh ya, duit ya Tadi setahun kembali, masing tak akai Ya, itu tapi keluar masuk itu Keluar masuk panen Tidak mobil Keluar keluar Aku bisa Umur Mati aku mati belum kakek, miliar, pengaji cara digital makanya anak gue ya kak anak anak, yes. anak bukon, tapi juga juga kayak Camik-camik senang saya tahu, dimu mana itu apa? Heh. Umuri deundur, la ci di campati ya Amin. Amin. <tuk> ini <tuk> ini, ini cara nya makan tentang masyarakat Lampung ini gini. Dikentang yang ada eh, parutan kelapanya. Dikai isambil ini sambel apa napa iki, Mbak? Sambel bawang niku. Sambel bawang. Kok arane botokan iki? Botokan sambel campur-campur nih Tambah kok sambel terasi. Terasi. Tambah klandingan, tambah. bawang pre tambah tambah wonten nggih. Wonten... Hmm, nah, iki kuwi dibabat cabai pre. Tapi, tapi wonten manis siba ya, tomat nggih. Kayak di panyinge gendis manis iki. Hmm, empuk. Mentang nyampuk. Sambelnya ada bener, ada manis, ada bawang kering, dan datang ke lantung panik. Nah, ketonik ini makannya... Kenapa enggak? Kita kaya, ke payah, ke payah. Betul, katanya. Kalau udah lalat ya, labu makan. Iya. Jadi tidak yang dulu, trienkali sate ini keriput putih. Keriput ini Loh. Iya, lebih teriput Teriput ribut makan di dalam kepalanya. Begitu makan bentuk payet, tidak teriput Tidak teriput, Hilang. Dulu duluan penyakit kolesterol kolesterolnya kebanyakan. cabe di marah kejepit satu. Mbak Kerto kan, yo apa? Buat makan-makan sing. Balik buat centoyan. Buat dilarang dokter Bercerpen, bercerpen, bercerpen, karpit ini. Bercerpen, bercerpen, karpit ya, non itu kaget berapa tahun, berapa tahun, betul nek tahun, lama lama jadi panganan ceng juga jadi itu kehilangan kena daun melu melu, melu melu, tapi nek tinggi, kafe nek loralnya cengumat. Nah, aku lah darah tinggi menjauh Si periksa dokter yang ini pun Kakertoni pun buatan darah tinggi Dana tinggi bagus sih, darah tinggi Sehingga darah tinggi ya, segini-gini Enten-enten itu Darah tinggi tau Ya, eh, semakasih Ini luar biasa, datang randu-randu